itu kok aja luar boleh ngomong, anjing lu Anjing yeah. dia tuh eh. Anjing yeah. dia tuh Anjing Gue takut lato, cari anjing yeah. dia lagi saya aja pak. Pak sudah pak. Aja deh. pak. bagus pak. Kira lo pak. Top. Pak tolong. Ah. Jadi, baiklah, saudaraku, ini adalah sebuah video yang beredar dan viral. Di mana di sini ada seseorang yang maki-maki dengan kata tidak pantas kepada salah seorang driver sambil membawa pistol, kemudian mobilnya mobil plat polisi. Tapi kalau dilihat dari potongan orang ini, tidak ada potongan polisinya. Bisa jadi ini adalah warga negara biasa. Jika memang ini adalah warga negara biasa, kok bisa pakai mobil, plat, polri, kemudian bawa pistol. Ini harus diusut. Ini harus diusut betul. Siapakah orang ini? Karena kalau ini dibiarkan, maka tentunya hukum rimba akan berlaku di jalanan. Maka orang ini harus diproses hukum. Bagikan videonya -video, kawan dan kita cek seperti apa orang ini.